Hai guys, welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali ke youtube saya Kali ini kita akan mukbang pizza Pizza Tapi box kecil Ini baru datang Ada tiga box Saya isinya apa selain pizza Soalnya saya kurang perhatiin belinya Kita buka guys Pertama, ada sosis, ada... Tadi ini apa namanya ya? Saya kurang tahu namanya Sebelumnya saya sudah pernah makan pizza, cuman-cuman pizza aja doang Dan memang ukurannya kecil Ukuran kecil ya guys Oh Pizzanya ada dua Ada 2 Tapi memang ukuran kecil Dan Dan untuk dihabiskan satu orang Menurut saya ini udah termasuk Banyak banget ya Oke Kita mulai makan Makan guys Thank <music> you. pokoknya enggak boleh enggak ada yang datang udah Iya sih, due ini rap Ini bayi Ada sosisnya マカロニ。うん。 Thank <laughs> you. Tapi itu lumayan enak Enak Apalagi kalau dicampur SAUS Oke okay guys, mukbang kali ini sampai di sini dulu. Jujur gue nggak bisa habisin, masih ada sisa. Dan ini memang sama sekali nggak gue makan, karena memang saya nggak suka makaroni, di makaronik makaroni. Untuk satu box menurut gue, oke okay ini tadi dua box yang bisa dimakan hanya satu box. Oke, sampai di sini dulu. Thank you sudah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.